Pian, tahun 2019 akhirnya terbongkar siapa presiden calon presiden oligarki tahun 2024 ini terbongkar juga ternyata sudah disiapkan oleh Jenderal Sambu siapakah Polri tahun 2024 sudah disiapkan rapi sekali akhirnya gagal berantakan ini doa seorang ulama makanya Abdul Qasim Al-Hafidz Abdul Qasim ya Ibnu Asakir As rahimahullah beliau menyampaikan luhumul ulama masmumah jadi daging ulama itu beracun nah, kalau bahasa Jawa itu apa Pak Malati hati-hati ojo dolim karo ulama kualat itu kalau bahasa Jawanya seperti itu Akhirnya bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah Terbongkarlah Ternyata benar apa yang disampaikan Profesor Mahfud MD Ada Mabes di dalam Mabes Jadi negara ini memelihara geng kejahatan di dalam negara Akhirnya apa yang terjadi Pak? Ternyata Jenderal Sambo Ternyata benar-benar, sudah persiapan sudah, dana untuk Pilpres 2024, itu rutin 1,3 triliun, sehingga jangan kaget, itu uangnya Sambo itu dimasukkan ke rekeningnya Brigadir Yosua, berapa Pak? yang kemarin persidangan diumumkan 100 triliun 100 triliun Pak, itu duit polisi Brigadir Yosua yang dibunuh oleh Jenderal Sambo itu uangnya Sambo dimasukkan ke Brigadini, rekening Brigade Joshua nah akhirnya terbongkar ternyata ini Jenderal Sambo ini membawai menguasai jaringan kartel narkoba internasional bahkan bapak ibu yang dimuliakan Allah terbongkar lagi yaitu ternyata tidaknya narkoba konsorsium judi online 303 yang melibatkan 3 kapolda Kapolda Metro, Kapolda Sumatera Utara dan Kapolda Jatim Jawa Timur Niko itu, Pak Niko itu sehingga akhirnya terjadilah perang bintang perang antar jenderal yang dijadikan korban rakyat yaitu aremania berapa yang dibunuh? 200 lebih itu. ini perang bintang akhirnya bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah belum selesai kasusnya Akhirnya Pak Niko, ini kan gengnya Sambo dicopot diganti Irjen yaitu polisi apa namanya itu Pak, ya Teddy Minahasa itu polisi yang paling kaya se Indonesia polisi yang paling kaya se Indonesia Di, uh, dilantik 11 Oktober tiga hari setelah dilantik ditangkap Propam Mabes Polri. Kenapa? Karena menjual barang bukti narkoba 5 kg ke pengusaha diskotik Jakarta, Mama Linda. Belum selesai itu Pak. Akhirnya Pak, yang menggantikan jenderal Sambu, itu kan Irjen Sahar Giantono. Baru menjabat, kena kasus suap, barang-barang ilegal barang-barang mewah Wak. jam kemudian mobil Ferrari dan sebagainya belum seakhirnya presiden minta mulai dari Kapolri sampai Polres seluruh Indonesia termasuk Polres Banyuwangi diminta hadir ke istana sebelum masuk istana tiba-tiba tidak -tiba ada pas Pampres mengajukan tes urin ya Allah tidak tahunya 8 Kapolda positif narkoba Astagfirullah belum selesai kasus ini muncul lagi Ismail Bolong tambang batu bara yang akhirnya yang dijadikan ini perang bintang Pak perang antar jenderal akhirnya yang dihantam adalah keberes Pak Agus itu wah ini saling perang bin saling hancur. Nah, ini dikabarkan oleh Allah dalam surah Al-An'am ayat 129. Ka'ud wa Dan demikian ini kami jadikan sebagian orang dolim pada sebagian orang dolim dia saling menjadi ta'un, saling tolong-menolong. Bal bahasa Jawa apa? Saling cokot mencokot. Saling gigit menggigit akibat daripada perbuatan yang mereka perbuat, akhirnya apa yang terjadi, Pak? Propam Humas uh, dari Humas Mabes Polri mengumumkan yang memberhentikan Jenderal Sambo bukan Kapolri, yang berhak memberhentikan Jenderal Sambo adalah Presiden. Akhirnya goncang Indonesia. Ternyata saat dunia ini polisi di bawah presiden ini cuma ada di Indonesia akhirnya cokot mencokot gigit menggigit mulailah atas digigit akhirnya perintah kepada Pak Mahfud MD Menkopolhukam Hukam minta kepada rakyat Indonesia memaafkan Jenderal Sambo selesai sudah bahkan mantan hakim Mahkamah Agung sudah memprediksi nggak akan mungkin dihukum mati karena ini saling gigit-menggigit akhirnya muncul video di media sosial sudah menggigit ke atas akhirnya itu tadi pak makanya jangan kaget apa kejadian kilometer 50 kejadian kanjuruhan sama yang disalahkan res areanya akhirnya res area dihancurkan res area kilometer 50 dihancurkan untuk menutupi barang bukti sama dengan kejadian di kanjuruhan malang kata presiden yang salah itu pintunya kenapa ditutup akhirnya presiden memerintahkan hancurkan stadion kanjuruan untuk menutupi barang bukti selesai sehingga akhirnya aremania nulis di spanduk-spanduk di jalan-jalan spanduk -spanduk, di Kemanapun -jalan, penguasa pasti menang rakyat pasti kalah yang penting kita berjuang. Itu saja sudah Yang penting kita berjuang. Jadi dimanapun penguasa pasti menang. Rakyat pasti kalah. Bapak-bapak mohon maaf jawabannya agak panjang. <tapi>, Tapi insya Allah apa yang ditanyakan Pak Agus ini tadi memotivasi kita. Insya Allah masa depan ada di tangan Islam. Siap-siap menyongsong kebangkitan Islam.